Sengaja Daku Memberi ruang Bagimu Untuk memahami Waktu Tak ingin Daku Mengulangi Cara yang sama Untuk mengerti Tentang kita Jangan Paksakan Bila rindu hilang, makna mencari serpihan rasa percaya yang sirna. Tuh, kembali ke awal, berikan ku alasan untuk tetap bersamamu. Setelah lelah berharap Berjarak dengan waktu Semoga mendewasakan Arti rasa satu itu Berkaca Kau dan aku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 Arti rasa satu itu berkaca, berkaca kau dan aku jalan kita memang penuh liku, penuh liku. berharap kepastian kan. Itu tetap bersamamu setelah lelah berharap Berjarak dengan waktu Semoga mendewasakan arti rasa satu itu Berkaca kau dan aku Kau.